Hai hai hai Umumnya hewan buas identik dengan hewan liar yang tinggal di hutan dan berbahaya bagi manusia Tetapi hewan buas sering terancam mengalami kepunahan karena ulah manusia Di Indonesia sendiri ada harimau Sumatera dan kucing liar berukuran besar lainnya yang tinggal di hutan Namun sayangnya habitat dari harimau Sumatera sendiri sering dijadikan lahan pertanian oleh warga Dan karena merasa terganggu Akhirnya harimau Sumatera keluar hutan dan meneror warga dengan memangsa hewan ternak bahkan ada yang menyerang manusia. Seperti sebuah peristiwa di mana dua ekor sapi milik warga mawahilia, Jorong Kayu Prasak Timur, Nagari Salare Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, diduga dimangsa satwa liar jenis harimau Sumatera atau Panthera tigri Sumatrae yang mengakibatkan satu ekor mati. Pemilik ternak di Lubuk Basung mengatakan, satu ekor sapi miliknya itu mati setelah mengalami luka robek pada bagian pantat dan satu ekor lagi hanya mengalami luka-luka. Sapi yang mati itu berkelamin betina dan induk dari sapi yang mengalami luka-luka pada bagian tubuh, kata pemilik ternak. Awalnya kejadian itu ia diketahui saat hendak melihat sapi di kandang yang berada di kebun. Di lokasi itu ada tujuh ekor sapi dan sampai di lokasi, ia tidak melihat tujuh ekor sapinya tersebut. Dengan kondisi itu, ia mencoba untuk mencari keberadaan sapinya dan menemukan satu ekor mati dalam kondisi tergeletak. Saya langsung menghubungi tim patroli anak nagari atau pagari Salare Aya setelah menemukan sapi saya mati di bangsa Harimau sumatera kata pemilik ternak tersebut. Eh, tapi tunggu dulu sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya sementara itu Kepala BKSDA Sumatera Barat juga menambahkan tim pagari Salare Aya telah berada di lokasi untuk identifikasi lapangan dan memasang kamera trap dalam memantau keberadaan dari satwa yang diduga harimau tersebut ia juga menjelaskan tim pagari Salare Aya juga melakukan pengiringan dengan menggunakan bunyi-bunyian di sekitar lokasi. Namun sampai saat ini ia belum mengetahui penyebab satwa yang dilindungi itu keluar dan memangsa ternak warga. Kita belum mengetahui faktor penyebabnya, apakah terpancing dengan ternak atau faktor lainnya, kata Kepala BKSDA Sumatera Barat. Namun ia juga menghimbau warga untuk mengandangkan ternak di dekat rumah dan membuat api-apian di sekitar kandang. Selain itu juga tidak pergi ke kebun sendirian dan hindari berada di kebun pada pukul 17-9 waktu Indonesia Barat agar harimau tidak menyerang. Sebelumnya BKSDA Sumatera Barat juga akan membuat program kandang komunal untuk melindungi ternak dari serangan satwa liar dan program tersebut telah disampaikan ke Wali Nagari Salareh Aya. Seluruh ternak warga bakal dikandangkan di lokasi itu agar terhindar dari serangan satwa liar.